Oke okay, okay guys, kembali lagi di channel kita CSKS Produk. Kali ini kita akan sedikit bercerita tentang Kopdarnas kelima KPPS kemarin Yang dilaksanakan di Pekalongan Apa saja yang kita dapatkan Terus E, gimana suasana Apa namanya Di acara itu Seperti apa kemeriahannya Langsung saja oke okay? Jadi registrasi kopdaras kemarin itu Sekitar Rp ribu rupiah Apa aja yang diambil Tentu saja Makan empat kali Penginapan dan juga kaos Terus ada kemarin Saya dapat juga Biagam juga Terus Door tentunya, door yang banyak juga kemarin itu ada yang dapat bahan, dapet, terus hot gun juga ada yang nilainya mungkin di atas 200 ribu. Tentu itu keuntungan tersendiri, terus ada yang dapat mesin cutting juga dengan harga eh, puluhan juta bahkan eh, lebih dari... 50 juta Itu berupa mesin printing Jadi buat teman-teman yang belum Gabung ke KPPS Gak ada salahnya Ikut gabung juga Di KPPS Kenapa? Karena manfaatnya Banyak sekali kita dapat selain ilmu Tambah saudara Mungkin Tambah Tambah relasi Itu keuntungan yang Sangat-sangat luar biasa karena di situ kita belajar bersama, syukur-syukur nanti kita bisa sukses bareng-bareng. Oke, langsung kita bongkar, kita kemarin dapat apa aja. Saya kemarin di setan beberapa setan itu dapat, apa namanya, di stand fancy. Kita dapat bahan gratis untuk di review ini, bahan lebar 50, kita lihat. Oh, bubble free juga, cuma untuk harga nanti bisa kalian mungkin tanya-tanya langsung ke salesnya. Terus dapat lagi katalog dari Fancy. Jadi mungkin yang kemarin kombaras pasti dapat juga. Ini mungkin untuk bisa untuk dilihat-lihat. Ini contoh warnanya Yang disediakan Frenchy Produk terbaru juga Lumayan juga untuk bahannya Nanti kalian bisa coba Kalau ada mungkin konsumen yang penting Langsung bisa hubungin saya Frenchie. Terus saya dapat lagi Katalog dari Cardiari Cardiari saya dapat juga Terus ada lagi Katalog dari Derek Direct ini untuk wadah wortel barunya saya dapat juga di kompor 5, gratis dibagi gratis. Oke, okay. untung kan? Jadi buat teman-teman yang gak bisa hadir, sayang sekali diusahakan tahun depan kalau bisa hadir supaya kita nanti bisa berkumpul, bercerita bareng, bergembira bareng, belajar bareng. Oke, okay. terus apa meneng? Terus saya ini ini juga bahan gratis juga dari ini derek kayaknya produknya oh kardiari ini laser chrome produk kardiari nanti coba tak review juga terus ini dari walaupun dikit-dikit kita tahulah sambil coba kualitas bahan siapa tahu nanti konsumen tertarik ini dari panci. Panci juga ini belum bubble free kali ini. Terus saya kemarin dapat dari tak ini dorpes dilempar cuma nggak tahu pas makan tiba-tiba jatuh depan. Ambil tuh Te. tak kayak ini produk dari SPS. Terus selain dapat bahan katalog saya dapat kemarin sempat beli untuk beberapa tool wrap jadi apa? Oh, kaos, ini ustadz jelas silahkan Oh ya kemarin kaos saya Fancy dapat dua kaos cuma baru dicuci <laughs> belum sempat dipakai. Terus ini ini ada tool kemarin saya di setan apa nih? Ini kita di setan derek. Saya kemarin coba dapat setik tool beli ya. Ini nggak gratis. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen lebih profesional lagi mungkin bisa dicoba beli ini untuk sekedar ini untuk membantu kita untuk finishing finishing jadi ada mungkin apa namanya beberapa beberapa sudut atau beberapa tempat yang tidak bisa diselesaikan di finishing dengan tangan jadi mungkin ini fungsi beberapa tool ini stick tool inilah salah satunya untuk itu jadi mungkin ya nggak bisa di, dijangkau tangan kalian bisa mungkin pakai beberapa dari stick ini seperti mungkin e, di beberapa selah-selah pintu mobil karena kan tangan sulit masuk kita bisa pakai stick seperti ini ataupun ini juga untuk tikungan-tikungan yang mungkin kerap juga nggak bisa masuk supaya hasil lebih maksimal dan rapi terus ini pun dilapisi magnet jadi buat teman-teman yang mungkin sudah pakai juga ini ini kalau di body mobil kalau di body mobil ini untuk yang body besi pasti dia akan nempel karena ada magnetnya ini udah dilapisi magnet juga supaya nggak udah hilang juga kita kerja juga enak karena ini bisa ditempel di media besi kalau motor sih plastik nggak bisa ya karena ini magnet magnet nempelnya di logam oke saya dapat stick ini terus oh pemenang ini ini fungsinya bersama kayak apa namanya kayak unagi jadi supaya kita buat motong buat motong mungkin di bahan jadi bahan ini kita tinggal ini dimasukkan seperti ini tinggal kita dorong nah jadi buat untuk yang pasang mungkin Single factor ini cukup membantu karena nanti kita bisa ambil mungkin seperti ini kita ini Jadi kertasnya potong bahannya enggak Ini fungsinya hampir sama kayak kunati blade dan harganya mungkin lebih murah. Mungkin buat teman-teman yang beli tool kita lihat kan tool-tool di luar itu harganya lumayan mahal e, puluhan bahkan ratusan dolar mungkin bisa coba pakai ini untuk sedikit membantu kegiatan kalian ketika break mobil ataupun motor mungkin ini bisa dipakai. Ini saya dapat ini. Terus ini, ini mungkin baru. Saya juga belum coba. Ini saya kemarin eh, lihat di Yellow tool, eh, situs luar juga untuk yang penyedia tul untuk urep itu eh, seperti ini. Hampir harganya mahal juga. Ini urep cut cutter tapi nggak tahu e, kalau aslinya juga berapa Cuma ini saya lihat karena mungkin tertarik saya belum punya juga saya beli kemarin di acara Kopdarnas 5 kbps ini seperti ini alatnya ini sama fungsinya pemain kayak hampir blade juga cuma ini mungkin lebih ringkas pegangnya juga kayaknya lebih enak jadi ini sama seperti ini juga ini tinggal dipotong ini, seperti ini pemakaiannya jadi ini ada pisau terus ini plastiknya ini dimasukkan jadi ketika kita dorong enak ini seperti ini kita enak dorongnya cuma usahakan apa namanya katernya itu selalu tajam kalau nggak tajam dia pasti akan kayak retak-retak gini jadi nanti takutnya kertas itu nempel di Uh, stikernya jadi kotor kalau untuk mungkin bahan yang belakangnya plastik mungkin gak ada masalah tapi untuk kertas saya harap mungkin usahakan selalu tajam supaya kertasnya nggak kotor kalau ini seperti ini yang bersama ini fungsinya kayak unagi juga terus beberapa saya lihat juga di di beberapa konten-konten youtube luar itu dipakai untuk potong finishing supaya karena kita kadang cutter uh, seprofesional teman-teman ngobrol pasti ada tetap risiko cutter itu membekas di body ini mungkin salah satu solusinya cuma ini kan mungkin produk China ya kita nggak tahu ini seperti apa mungkin ketajamannya ketika dipakai saya belum pernah coba mungkin next kita akan review alat ini untuk finishing ketika pemasangan oke okay, ini sudah saya udah dapat ini terus terus ini nggak tahu ini kayak gantungan kunci juga seperti apa ini belum tak buka juga ini ya ya untuk diregistrasi sekitar mungkin 200 itu hal yang murah pasti kita pulang pasti teman-teman saya tahu teman-teman di seluruh Indonesia yang ikut kemarin pasti untung-untung ketika kita bayar 200.000 dapat mungkin dapatnya lebih dari 200.000 jadi saya kira nggak ada salahnya teman-teman besok mungkin next Kopdanas yang keenam, tolonglah Kopdanas KPPS yang keenam diramekan lagi supaya kita tambah erat persaudaraannya supaya kita pun eh, tambah saudara, tambah keluarga terus eh saya lupa sih. Kemarin saya juga dapat kopi. Ini kopi dari Pak Deaan, teman KPPs juga, terima kasih Pak Deaan. Ini kopinya sudah meluangkan waktu dari luar Jawa ke sini untuk ikut koblana juga, ketemu saudara-saudara, terima kasih banyak. Semoga next time saya bisa Gantian berkunjung ke sana, semoga perjalanan pulang pun sampai di rumah dengan selamat. Oke? Itu aja mungkin nanti kita akan sedikit kasih review seperti apa acaranya, terus seperti apa muridnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman panitia, khususnya Panlok, KPVs, Chapter, Blood Kalongan, terima kasih sudah menjamu kami sebagai tamu dengan sedemikian rupa. Terus terang kesan yang mendalam, puas sekali untuk acara Kopdanas kemarin dan sampai jumpa di acara Kopdanas selanjutnya. Terima kasih. Mantap pokoknya. KPPC Indonesia, jaya, jaya, jaya.